Baiklah bersahabat, selalu dimanapun Anda berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini Bang Min akan menyuguhkan kabar-kabar spesial dari Lesti dan Rizky bila Diawali dengan kabar yang sangat membahagiakan bersahabat ya Alhamdulillah Idola kesayangan kita semalam di acara Infotainment world 2022 Mendapatkan piala penghargaan Empat piala sekaligus diborong oleh idola kesayangan kita Yang pertama bersahabat ya untuk kategori George's Mom, Bunda Lesti, congratulations, selamat ya, sudah mendapatkan piala penghargaan di kategori George's Mom. Dan yang kedua, Alhamdulillah juga, Papa Bilar mendapatkan piala penghargaan di kategori George's Dead Wow, dua-duanya mendapatkan piala penghargaan. Masya Allah, begitu bangga dan tentunya kita Selalu dibikin bahagia dengan pencapaian yang sangat luar biasa berkat dukungan kekompakan kita semuanya. Perhatikan bersama di kalimat caption yang dituliskan. Selamat telah memenangkan penghargaan yang telah kami perjuangkan mati-matian. Kami admin, tim, dan Lesla Lawforce beserta donatur kami yang begadang sampai jam 1 pagi memastikan semua SMS masuk dan berulang kali iuran e demi memenangkan penghargaan buat kalian. Terima kasih donatur yang tentunya selalu siap kami repotin. Teman-teman grup Starkvot, grup donatur, grup L2W, grup admin, dan grup SMS. Langkah kita tidak sia-sia, Bismillah, kita akan memenangkan penghargaan lainnya. Tetap semangat guys, Masya Allah. Selain dua penghargaan ini, persahabat yang kita lihat juga, penghargaan lainnya di kategori Best Couple. Alhamdulillah, congratulations juga nih untuk Leslar Leslie Miller mendapatkan Piala Penghargaan di kategori Best Couple di Ajang Infotainment Award 2022. Dan kita juga salvo kalimat caption yang dituliskan oleh L2W, penghargaan yang kami perjuangkan semoga tidak hanya menjadi cerita. Kadang berharap hari ini adalah mimpi, Tim L2W kalian hebat, kuat selalu. Maaf nggak kuat nulis caption lagi. Maaf ada banyak bukti sms yang belum kami upload. Insya Allah besok ya. Salam so, semangat untuk semuanya. Dan yang satunya pertalabat ya ini kategori Celebrity of the Year, Celestie Masya Masya Allah idola kesayangan kita emang selalu membuat kita bangga dengan poran- perolehan penghargaan yang sangat luar biasa. Dan kita lihat juga, masih dari L2W, ada sebuah kalimat yang diposting. Alhamdulillah ya Allah, Dede Elasti Gejira selalu menginspirasi, selalu kuat, sabar, dan tegar. Salam cinta dan sayang dari kami yang selalu ada untukmu. Alhamdulillah, kita memenangkan penghargaan di ajang SCTV Infotainment Award, perjuangan yang tidak mudah tapi kita mampu melakukannya semangat. Terima kasih semuanya yang telah berjuang, bersama-sama, lelah kita terbayar, sampai ketemu di award selanjutnya. Ini keren banget persahabatnya, Alhamdulillah. Perjuangan tidak sia-sia, dukungan yang luar biasa, mudah-mudahan kita tetap kompak, tetap solid untuk mendukung Lesti dan Bilar. Dan selanjutnya persahabat disimbang juga ini ada momen spesial di acara infotainment watch malam persahabat ya Saat Bunda Lesti mendapatkan piala penghargaan di kategori Giorgio Mom Piala penghargaan diwakilkan oleh A.A. Irfan Dan tentunya perhatikan persahabat Wajah A.A. Irfan itu berkaca-kaca saat menerima piala Bunda Lesti Kejora Dan mengucapkan sebuah kalimat yang sabar ya Bunda Lesti semua akan baik-baik saja, Masya Allah banget ya. Kita juga pastinya terharu dan meneteskan air mata, melihat dan mendengar berita kabar yang sangat viral, yang tentunya beritanya membuat kita sedih sebagai warga Konoha. Tetap perjuangkan semangat kita semuanya, dukung, support, dan yang terpenting doakan. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Amin. Kemudian juga bersama-sama disimak, ini ada momen spesial juga, ini late post ya, ini video lama. Bunda Lesti kejora ini saat berbuka puasa ya, insya Allah Bunda El. Doakan yang terbaik buat Bunda Lesti, mudah-mudahan sabar, kuat, menghadapi cobaan ya. Banyak sekali mengujian ujian dari rumah tangga Lesti dan Rizky pilar Kita selalu menguatkan, kita selalu menjadi... Garda terdepan Lesti Rizky Bilar Berikutnya juga persahabat ini ada kabar yang sangat heboh semalam Saat di rumahnya Papa Bilar persahabat ya Ini harus diklarifikasi ya Di depan rumahnya Pak Bil dan Bunda Lesti Kejora Ini ada keributan Keributan ini tentunya dari Mas Wawan dan Mbak Wawan persahabatnya Bukan Leslar. ini banyak sekali nih Tentunya yang menyerah yang ribut itu adalah Leslar persahabat, ya. Kita lihat klarifikasi juga nih Dari unggahan bukfir Yang berantem itu wartawan ya, Wartawan I know maybe no Leslar Emang lagi not okay But I have Orang-orang yang sengaja jadi kompor meleduk Dengan post video ini Dan mengiring opini seakan-akan Yang lagi gelut itu Leslar Tuh, persahabat, ya. Ini klarifikasi Jadi jangan sampai Tentunya mengira bahwa yang berantem itu Leslar ya yang berantem itu adalah wartawan jadi jangan sampai tentunya salah kita sebagai fans doakan yang terbaik ya mudah-mudahan idola kita selalu dalam perlindungan dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin dan kita lihat juga persahabat ya banyak sekali tanggapan komentar dan respon juga yang diberikan diantaranya dari akun Instagram Bu Anus Korcin Leslar mengatakan di kalimat komentar Alhamdulillah Bu Fir tetap stay buat ngasih positif Saling nguatin blog online Bu Fir Masya Allah banget ya Saling menguatkan untuk warga Konoha Kita lihat juga persahabatnya komentar selanjutnya Dari akun Instagram Puspita 45 mengatakan Semoga Allah menjaga rumah tangga Muhammad Rizky Bilar dan Lestiani Amin Mudah-mudahan persahabat ya Semuanya baik-baik saja dan kita lihat juga bersahabat ya, di kabar selanjutnya ini ada tentunya potret dan ini adalah kumpulan doa dari teman-teman artis untuk Leslar Masya Allah banget ya, terus untuk Bunda Lesti Kejora, perhatikan di unggang Lesti Bilar underscore video ini dari si zikir, persahabatnya, situ mengatakan Dedek sayang, moga kamu baik-baik aja Dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa permudahkan urusanmu, amin Ada juga persahabatnya dari El Shandria Mengatakan, dedek sing sabar ya dek kaget banget ya Allah Sambil emot nangis Selanjutnya juga ada dari Indra Bekti, persahabatnya Ikut menanggapi, dedek semoga Allah selalu melindungimu ya Allah, amin Dan mudah persahabatnya Selalu melindungi idola kesayangan kita Dan tentunya berharap banget ya berita ini Tentunya tidak benar Kita doakan yang baik-baik untuk rumah tanggal Leslar Dan pasti kita juga masih menunggu klarifikasi langsung dari keluarga Ataupun langsung dari Lesti Bilarnya persahabat ya Tetap stay tune di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar